Malaikat itu di apa malaikat itu kan yo dua pikiran terus iblis yo di pikiran sing podo-podo pikiran itu ya untuk bener iblis pikirannya itu, ya tapi menurutnya bener malaikat jadi umpama gemuk anut pikiran ya bener iblis berarti cara berpikir iblis itu Adam itu lemah aku songko api berarti keren aku. Ya cara pikirannya Malaikat itu serah mikir mau mulia nanti dikongkong ya mana jadi agama ini sangat agama ini seorang lagi sangat sejajah ini cara Tauhid itu ya keberatan kalau istilah Behtuwah itu ya keberatan Behtuwah maknanya umatnya Allah itu takut Allah mengerti ya, ini tidak baik ya. jadi kita harus mengikuti ulama dikatakan Behtuwah itu nama penghur dan sesuatu itu mulia maka disebut Behtuwah bukan berarti Allah menempat di wis. Mak Allah ndak butuh napa? Tempat. Dadi itu itu kan jelimet Mang. Lagi-lagi tahu itu lama. Masjid ya dikatakan beduo. Lah nek misale iki masjid e pangeran, walah nek mbok manani lucu. Masjid e pangeran. Dadi iki tempat sujud e pangeran. Kacau caca ya? Tapi wong bubuh wong ora paham alhamdulillah dumun amun iki masjid e pangeran. Jajal manani basa Arab. Iki masjid e pangeran, maknane terjemah. Iki tempat kacu, tiba-tiba ibu do Doraroh naiku kacu, nah, jadi kubaca, emelannya anutul lama, jadi darani peitua, Nabo dikatakan dalamnya Allah maknanya boh ido fatut tasrif, Nabo ido fatut tasrif maknanya Omasek mulia sampai di istilah Allah, oh. jadi aku tuh mulut ngomong Nabo ini napa? Wahidoh fathur roh lahu nabo tasrifun li adam. Jadi orang kok wanafaktu fihi meruki nabi adam tak keirohku ya orang tapi sebuti tak tiup dari roh sing rohiku urusanku. Tapi orang ruki allah ibatan. Jadi ngapopo Wahidoh fathur roh ilaihi nabo tasrifun mo bentuk penghur matan li adam memaring adam. Ketika adam diciptakan itu ayo sujud hanya di lubi jadi tidak sampai sujud kayak sholat itu pikiran Imam Suyuti karena Imam Suyuti itu masih meyakini sujud yang kayak sholat itu mukhtasun lillah hanya untuk Allah itu pikiran Imam Sinten. Suyuti makanya beliau menafsirkan sujud itu hanya di tapi nakcarah Senawi Banten umumnya ulama mengatakan ya malaikat itu sampai sujud kayak sholat tapi bukan niat sujud ke Adam tapi karena itu perintah Allah jadi hakikatnya sujud kepada perintahnya Allah bukan ke makhluk yang bernama Adam. Artinya gini, pentingnya ulama ngendikan gini. Tidak akan pernah ada syariat makhluk disuruh sujud ke makhluk. Lagi-lagi pentingnya ulama. Jadi tidak bisa, misalnya kamu berdasar cerita Nabi Adam. Oh kalau gitu saya boleh sujud ke Nabi Muhammad. Saya boleh itu boleh sujud ke guru. Tidak bisa. Selamanya tetap tidak bisa. Karena ketika malaikat sujud ke mereka hanya sujud terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sujud ke makhluk karena sujud ke makhluk sampai kapanpun tidak pernah sah atau tidak pernah bu boleh jadi pilihannya dua, anak dari Imam suyuti sujudnya hanya apa di kayak di luk pas apa kayak orang-orang cina itu, pokoknya di gini kedua, atau memang kayak sujud pas salat tapi bukan niat sujud ke adam sebagai makhluk tapi sujud karena itu perintahnya Allahu Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya sujud kepada Allah. Makanya kalau dalam ngaji-ngaji ulama itu agama ini dari awal unik. Allah melarang sujud kepada batu. Tapi kita sholat itu madep Ka'bah. Kemudian juga ada ada batu. Makanya kita harus menanamkan bahwa semua sujud itu lillahi ta'ala. Dan nah, soal ada arah ya penting arah. Ngono mah arah madep segala kidul mah repot jadi arah itu mau dipakai kesepakatan untuk menunjukkan kalau kita muslim arahnya sujud itu ke Ka'bah tapi tetap sujud kita hanya alillahi ta'ala hanya karena Allah saya ulang lagi ya jadi itu pentingnya ulama hanya ada dua versi satu at-malaikat tidak sujud kayak sholat tapi hanya diluk ini cari mam suyuti kenapa sujuda bil in, khina, kenapa? bil in hina bil bil'in hina tapi kalau banyak ulama mengatakan ya sujud betul, tapi tidak niat sujud ke Adam, tapi tunduk kepada perintahnya Allah Subhanahu Wataala. Maknanya ya dia dimaknainlah bu ulama. Merkoh nak tangan, kok repotnya. Berarti Allah duwe tangan, terus dirubah. memang syuti diciptakan dengan tangan saya sendiri. Maknanya apa? Eh tawale itu degseng nusani ingsun holkow enggak ada Adam. Jadi Adam tak bikin sendiri. Mana nih, Pokoknya jadi biadaya itu istilah penghormatan, bukan hakikatnya. Allah bikinnya pakai tangannya. Sebetulnya mulai dulu itu ya, ada khilaf, fakhru's minha itu dari surga atau wakilah, minas samawat. Inakam itu nulis, waduh, debat orang penggawian. Surga zaman Adam itu sama enggak dengan surga yang nanti untuk kita di surga? Wong, ya sama, kalau sama sekarang di mana? wis ribet wong nganggur-nganggur wis ribet. Konfus waro ora mesti kok geger kok ya. Sangas parah ya. Ya si Yu Huti takok anone takok anopo. Ya Huti. Nyunah piye nanti takok Yu Huti Muhammad. Nak langit bumi ku sok hancur pas kiamat. Terus manusia sing mati mulane Adam sementara ditakok endi? Dadi ki nak takok ngono mirip suwo. Mirip Yu Huti. Nak mirip sugay apa Nak mirip ngamure. Jadi, agama ini selalu disoal pakai akal Jadi agama tanpa akal, harusnya berdiri, tapi kalau terlalu buat akal, yo repot Ya, makanya tadi itu pentingnya riwayat, Seorang lagi pentingnya nopo Riwayat Makanya, coro Imam Malik itu nggak suka sama agama di logika itu nggak suka Karena nanti, orang yang punya logika terus merasa lebih punya otoritas terhadap apa? agama Yuk sesuai ngono agama itu angel oleh orang sampai entah agama apa, sampai saya kita beda. So, Nabi Adam diusir ganti, di. suwargo. Terus wargan Nabi Adam saya itu tidak ganti. Di. Merkos suwargo itu luas itu langit bumi. Lain aku saya itu tidak ganti. Di. Suwargo lebih luas ketimbang langit. Kan enggak mungkin sesuatu yang luas diletakkan di yang sem So kirimuktazila enggak percaya anani suwargo zaman Nabi Adam jadi swargo sing cipto Adam itu tidak sama dengan surga yang nanti Ardhus sama watu wal Arduh. jari Jare ahli sunnah yo sono. laning di Isra' pokoknya kok itu kan sama-sama nah terus diterusno mbepet. Ya sudah, terus. Sak cara aku wis mlebus sik kok gampang nerangno nek wis <guluh> Secara teori kan gitu, ngra roh no, kok nerangno, nerangno sak usih. Bro. Ya sudah, sampean buswargo wae lagi opo? tak nirangno. Pas awan nang nang nge nang suwarga ya seraket. Wis <tuk> ana anak-anak cangkem elek ngene wis rasaku pinrangno kowe ra kono ya wis Apa cocokan, kan ben aku tak nangno suwarga la sing kono benrang nang <tuk> neraka. Karoe Agama itu kuning. Ya kan tadi apa ya? Dari awal agama ini di kaum lho tapi akal yang berlebihan itu ya mengganggu agama. Ya sudah, makanya seorang lagi itu riwayat ya, sebagian ini apa? Riwayat. Inna halal idmadinun fangjuru aman takhuduna dinakum. Agama ini ilmu, kemudian kamu harus dari sanat yang benar ya. Dari sanat yang apa? Dari sanat yang benar. Ya sudah, seperti itu. Maksudnya, Qulonus tujuh model kayak solat sunat Safar tidak harus madab qibla, terus. Jadi agama ini sudah unik, misalnya gini Salat fardu kan wajib-wajib kiblat, tapi ada salat yang nggak usah madhab kiblat, yaitu sunnatas safar. Misalnya orang di pesawat gini-gini. Karena ngui ling hakikatnya kiblat itu tidak fokus kita, fokus kita namun Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang agama, tapi lagi-lagi itu butuh riwayat. seorang lagi butuh butuh riwayat. Kalau nggak pakai riwayat terus Abu Nawas kabeh karena tadi Amerika, saya ulang lagi Amerika itu kalau dibor pas nyuzok itu itu kena kafah. Lalu nah logikanya kalau arahnya pas itu kan bebas arah, berarti uang Amerika oleh sholat bebas, tidak bisa seperti itu ya yes, tetap anut konsensus ulama sana atau tradisi sana kiblat tuh ngambil arah mana? Karena dia pas. Ya bumi yang ada arah itu secara akal kan hanya rubuk seperempat. Makanya kalau kamu belajar falak itu ada rupa. Lainnya itu sudah ada, ada arah. Misalnya bumi bulat bola. Yang sama atas dikatakan sama-sama di atas. Ya kadarnya hanya seper. 4 Lainnya itu sudah dikatakan samping. Makanya seperti Denmark. Itu ada daerah yang siang itu sampai tiga bulan. Entah berapa siklus sekian puluh tahun. Ada yang lebih lama siangnya. Sampai 18 jam. Kalau di Eropa kadang puasa itu sampai 18 jam. Ada yang selalu gak kena matahari, kayak kutub utara, kutub selatan Nah makanya kalau misalnya sholat itu ngikuti apa? Kalau ngikuti matahari orang kutub sholatnya hanya maghrib, isyak, subuh Gak wajib poso atau orang misalnya Ya tidak bisa seperti itu Jadi kalau menuruti logika kan terus berdebat terus Tapi kalau menuruti rasa, menuruti rasa sebagai hamba Orang kutub butuh sujud sama Allah, orang kutub butuh loyal sama Allah dengan memperlakukan puas Ya sudah, akhirnya kita harus puasa nah, Lalu kalau ukurannya matahari mereka tidak punya matahari, memangnya puasa itu penyebabnya wujudnya matahari apa? Penyebabnya loyalitas sama Allah Taala? Loyalitas, kalau penyebabnya matahari ya Berarti kalau tidak ada matahari Tidak usah apa? Tidak usah seperti itu cara berpikir makanya ngikuti ulama karena ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul ya seorang lagi ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. meskipun ya kadang saya enak-edek ulama Mungkin ya kadang ya mau pulak balik ngomong enggak diterang sampai cangkau elek paham-paham Makanya masuk itu ada kiai di debat sama orang, -orang untuk PKI Pak Kiai, kalau setan dari api masuk api kan biasa. Terus susahnya apa? mau materinya dari api. Kiai gua melek lemah, suwar norai ini loro cung, gua sakit. Jadi uang kok lemah, kena lemah kok loro. <laughs> Karena seragamnya diterang, loh. No? Manusia materinya kan dari tanah berarti kena dipendem puripuripan. Pie aja, jadi loro ya. Jadi kalau ko lemah kok dipendem neng lemah kok. Karena dijelaskan pakai lesan yang baik gak paham paham. Sebetulnya kita ini selalu baik, tapi ada orang-orang diterangkan cara baik-baik itu. Oh ya, misalnya wong wong konduk, gus wudhu cukuro terwawat mieni mieni, tapi eh walaupun ket, dijerawati ibu lucu, bih, diharani dodoi, lorong dih. Oh lorong diharani dodoi sen, nih. Kue payu rafi ambek rapiyur rafi jomblo, sakit mana? Sakit di status kan? Jumlu. Malah kena dicereweti sabar prestasi baru. Gustu wong diwolak-walik. Lah nek sekolah kulo tas temen kulo seneng mbik Imam Syafi'i. kue dirasani uang ning ngarepmu, diomongi, ambek ya dirasani sereng di, Seneng dirasani cara kulo. Darim Imam Syafi'i bukti kewibawa, buktine ni ngomong ning ngarep ora wani. Imam Syafi'i itu rilek urip. Ya Fa orang yang tadi muji-muji jenengan tuh kalau di luar maki-maki jenengan alhamdulillah, kok bisa itu kan bukan pengkhianatan berarti saya wibawa, di depan saya nggak berani gitu. Wong itu suami Imam Shafi'i, cium tangan, ya hormat. tapi setelah di luar menghujat singkat cerita dilaporkan ke Imam Syafi'i. orang yang tadi cium jenengan itu di luar merasakan njenengan, jadi Imam Syafi'i, alhamdulillah, berarti aku wibawa Menengar kura-wani, ya dianggap enteng saja Terus ada orang misoi Jakfar Shadiq saya Jakfar Shadiq itu sayyid, sayyid putune nabi orangnya soleh, alim, gurunya Abu Hanifah diantaranya gurunya bu Anifah itu saya Jafar Sadiq itu kalau, kalau dihujat orang diomongin ini, dimaki-maki sampai ke rumah pas mau masuk rumah e, kamu masih ingin maki-maki saya iya tak tunggu sampai selesai setelah selesai sudah, sudah sampun sudah masih emosi orang sudah kamu misoi saya berdasar apa yang kamu ketahui yang tidak kamu ketahui lebih banyak maka saya tunggu disin Wisen sampai terus ketika ditanya kenapa engkau sabar ketika jenengan sapi suwi orang ini akhirnya tobat mencium tangannya mencium lututnya cabai saya jawab satu aturohu aturohutuk so kurhan aturohuyut so kurhan kurang nafkah kalimat itu tapi tak terangkan benda diwali kue roh pengeran ya tahu sing durakani pengeran tuh banyak enggak yang maksiati pangeran pengeran tuh banyak enggak ya, banyak pengeran yang sing di langit bumi, we di apa Pemenuh di rumah aku. Akhirnya terus. Jadi orang-orang soleh itu cara berpikir itu di luar kapasitas kamu. Apa ya? Mereka itu hanya, hanya Allah taunya itu hanya Allah. Aku kan nggak egois, harga diri. Mana, mana ada agama berdasar harga diri itu kalau dalam bahasa Arab menurut kami atau yaitu itu gengsino.